Ada postingan foto laki-laki ini persahabat ya, dan kita lihat ada kalimat yang diposting. Kadang-kadang kalau habis bangun, itu suka keinget-inget sesuatu, kata Papa Bilar. Kita lihat juga di uanggan selanjutnya. Ada yang tahu akun sosmednya nggak mau DM siapa tahu dikasih share profit dari adsense-nya karena udah libatin gua dan istri gua di setiap konten dongengnya namun kita lihat juga ada jawaban dari salah satu fans, laporin bang dia banyak dapat cuan dari masalah kemarin wow, persahabatnya kembali Rizky Bilar memantau salah satu haters yang tentunya persahabatnya melibatkan Lesti Rizky Bilar saat di masalah kemarin persahabatnya, kita lihat juga diunggah akun Sendal Putih Bilar ternyata akun yang dicari oleh Papa Bilar ini sudah ketemu nih persahabatnya akun TikToknya kita lihat, persahabat toko Avandi at dokter spesialis dunia, itu nama akun tiktoknya. Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh akun sandal Putih Bilar, sudah nemu, tolong diviralin yang punya akun tiktok, lagi nyari akun IG sama youtubenya. Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar, diantari dari akun Bunga1026 mengatakan, ayo serbu komen dia, tapi jangan hujat ya, cukup komen nakut-nakutin dia aja. Ada juga tanggapan lain, dari akun Instagram dianita526 mengatakan Sekalian, bukti ocehan dia di TikTok banyak tuh yang gila sebarkan katanya tuh Hati-hati ya untuk semuanya yang menyebar fitnah Yang selalu tentunya menggunjing, nyinyir, dan berkomentar tidak baik Hati-hati karena Rizky Bilar, Lesti Kejoram Itu tidak hanya diam saja Mereka lagi memantau akun-akun yang selalu menyebarkan tentunya fitnah apalagi sampai menyakiti hati Lesti dan Rizky Billar. Yuk, sama-sama kita sebagai fans tetap persahabatan menjadi fans yang baik, menjadi fans yang selalu mensuport karya-karya terbaik dari Lesti dan Rizky Billar. Untuk berikutnya juga persahabat tidak ya kabar yang sangat membanggakan pagi hari ini Di unggahan terbarunya Cameri. Memperlihatkan Papa B sedang tanda tangan ya, Ada tentunya surat sertifikat Katanya sudah deal Wow, Masya Allah berkah selalu ya Spesial di hari ibu Ini hadiah banget untuk Bunda Lesti dan BBL Dan pastinya hadiah untuk warga kunha juga Karena kebahagiaan selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita Mudah-mudahan berkah barokah selalu ya untuk idola kesayangan Bismillah, apapun yang dilakukan, semoga lancar. Amin. Iya, Robbal Alamin, kita bangga. Kita kagum dengan sesak idola kesayangan yang selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya, Masya Allah. Dan pastinya juga, kita masih menunggu Cidukan hingga kabar-kabar baik berikutnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rezki Billar, tentunya. Ini dulu informasi di pagi ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.